Alat elektronik memang sering digunakan. Sebegitu sering digunakan, hal tersebut dapat membahayakan hidup kita. Seperti plastik. Ya, plastik. Barang yang biasa dipakai buat bungkus gorengan, setotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai banyak orang. Tapi, masalah terus muncul karena olah kita juga. Sampah plastik ini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudera sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin sebenarnya berapa banyak sih sampah plastik di dunia dan sebaya apakah mereka. Karena susah menghitung jumlah pastinya, bayangin aja gini: tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampah plastik yang dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya, kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa ber-50 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Tentu mendengar hal itu membuat kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik tidak terdengar keren sama sekali. Maka dari itu, ini harus dihentikan sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan yang ada di alam liar menderita karena kita. Bahkan bukan hanya itu saja, kita pun juga terkena imbasnya. Karena nyatanya, sampah plastik yang mengecil atau mikroplastik bisa dimakan oleh ikan, dan akan berpotensi menimbulkan penyakit. Sekian, terima kasih.